Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya, disini saya akan membagikan resep-resep yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu persatu resepnya.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 Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam. Oke, okay, lanjut ke versi yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 ya Oke lanjut ke persita yang ke-9. <Sangat> Oke lanjut ke persita yang ke-10 ya. <Sangat>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 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-14, ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-15. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke persida yang ke-17. <intas> Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-18 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-19. Oke okay, lanjut ke versi terakhir untuk ke-20 Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Bye